Sekarang apa tanda orang baik? Yang pertama, tanda orang baik itu di akhir hidupnya Allah akan pergunakan dia. Standar orang baik itu kematian dia, penutupnya. Jadi kalau ada anak muda baik tapi akhir hayatnya matinya su'ul khatimah, dia orang buruk yang kita lebih suka dengar mantan preman daripada mantan kiai Oh ini mantan kiai jengah tapi kalau mantan preman kita biasanya bahagia Masya Allah berarti dia sudah kembali Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan man yuridillah bi-khairan istamal Oh iza aradallahu biabdin khairan istamaluhu kalau Allah menginginkan kebaikan buat seorang hamba Allah akan pergunakan dia, pergunakan dia. Para sahabat nggak paham, ah dipergunakan gimana orang ini, dimanfaatkan orang itu. Kira-kira <tik> gimana Allah mempergunakan orang ini? Qala li'amalin maut, Allah bimbing dia untuk beramal saleh sebelum mati artinya masa hidup dia dulu gak pernah baca Qur'an masa hidup dia dulu mungkin jauh dari agama gak pernah ke masjid, di akhir hayatnya tahu-tahu dia jadi orang baik dan ini banyak kejadian kita melihat orang-orang yang, yang ya di kampung dianggap preman sebulan sebelum meninggal dunia orang kampung itu jadi melihat sesuatu yang berbeda dari dia Waktu subuh dia di masjid Orang sampai heran Ini kok ada Orang ke masjid Ini pertanda Orang ini hatinya baik ya, Sehingga Allah berikan petunjuk kepada dia Ada orang yang kelihatan baik Secara Ya secara kasat mata kita lihat dia orang baik Tapi di hatinya dia menyimpan keburukan Sehingga inilah yang akan nanti Mengantarkan kepada su'ul khatimah karena dia menyimpan sesuatu yang buruk. Dia menampakkan kebaikan, tapi menyimpan sesuatu yang baru. Berbeda dengan yang ini. Orang ini, di akhir hayatnya Allah berikan bimbingan sehingga dia bisa beramal soleh. Nggak pernah puasa, tahu-tahu dia puasa. Nggak pernah umroh, tahu-tahu dia mengatakan, aku kok kepingin umroh ya. Berangkat umroh. Pulang umroh, meninggal dunia. Maka kita perlu menjaga hati kita Bagaimana supaya Allah mempergunakan kita di akhir hayat kita Banyak manusia yang beranggapan Tanda Allah ingin kebaikan sama kita itu Harta Jadi kalau ngelihat orang miskin Kayaknya kau dibenci sama Allah Kenapa engkau kerja gak sukses-sukses gitu. Akhirnya dunia ini jadikan ukuran Ternyata ungkapan seperti ini sudah pernah terjadi di masa jahiliyah. Allah ceritakan di surat Al-Fajr. Allah mengatakan, fa fa wa Rabbi Manusia ini, ini orang nggak beriman. Kalau Allah kasih balak, balaknya itu berupa harta balaknya itu berupa jabatan Allah muliakan orang ini Allah hormati sehingga di masyarakat itu dihargai orang ini. manusia itu mengatakan Robbi akroman Oh Tuhanku menghormati aku Tuhanku lagi suka sama aku buktinya Pak usahaku selalu sukses aku ingin apa aku bisa dapat dia berpandangan itu sebagai tanda Allah kepada hamba. hambanya. Sebaliknya kalau orang ini dikasih bala sama Allah, rizkinya dipersempit, susah cari pekerjaan, bangkrut dalam usahanya, sakit-sakitan badannya, dia katakan, aduh Tuhanku menghinakan aku. Allah katakan, kalla. Sekali-kali bukan itu ukuran Allah ingin baik sama kita. Maka kita lihat Apalagi yang sudah dikasih umur sama Allah Orang kalau dikasih umur 40 tahun Itu adalah masa transisi Dia sedang berada di persimpangan jalan Kalau umur 40 tahun dia nggak merubah jadi baik Biasanya susah menjadi orang baik Karena umur 40 tahun itu mulai ditutup karakter dia sudah. Semua Nabi itu diutus ketika umurnya 40 tahun maka di surat Al-Ahqaf, ayat 15, Allah itu menceritakan doa orang yang umurnya 40 tahun. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah pernah baca doa itu. Di surat Al-Ahqaf, ayat 15. Orang ketika dikasih umur sama Allah, sampai masa 40 tahun, biasanya 40 tahun itu masa menikmatin kesuksesan. Mulai dia punya rumah sendiri mulai punya mobil sendiri usahanya mulai sukses kemudian punya istri punya anak Allah sebutkan Hatta ashuddahu, wa arba sana sampai ketika orang ini di puncak masa mudanya sampai umur 40 tahun q orang ini berkata Robbi, wahai robku wahai penciptaku dia jadi ingat aku nih hamba aku ini bukan siapa-siapa Aku hidup ini pakai aturan dari pencipta. Dia merah Robbi Auzi'ni an ashkronik mata kelati an amta alaiya. Wahai Robku, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Waala dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku Sang anak ketika umur 40 tahun biasanya lupa sama orang tuanya. Dia sibuk punya keluarga sendiri punya rumah sendiri, punya anak, sehingga tanggung jawab sama orang tuanya kadangkala -kadang mulai dia tinggalkan. Maka subhanallah, nih hamba mengatakan Rabbi auzi'ni an allati an amta wa ala walidayya wa an a'mala dan bantulah hamba ya Allah untuk bisa beramal soleh yang qoridhain. wa aslih li fi ya Allah perbaiki aku di anak keturunanku. Karena bagaimanapun orang tua berharap punya anak-anak yang soleh. Ini tubtu ilaiqa wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi tanda Allah ingin kebaikan kepada hamba itu bukan harta, bukan kehormatan. Tapi salah satunya Allah bikin dia beramal soleh sebelum meninggal dunia.